assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat kembali dengan saya dan selamat bagi guru hebat se-indonesia si kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata topik refleksi diri yang berkaitan dengan kurikulum mengajar yaitu merdeka mengajar Bapak Ibu pada kesempatan kali ini dengan topik refleksi diri saya akan mengambil judul Melatih Regulasi Diri Pengertian Regulasi Diri Regulasi diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur, mengarahkan, mengontrol diri agar tetap pada tujuan yang ingin dicapai dan sesuai dengan standar yang dipendahkan Apakah regulasi diri penting? Regulasi diri merupakan aspek penting dalam menentukan perilaku seseorang. Menentukan perilaku seseorang merupakan pengelolaan diri atau regulasi diri, yaitu upaya individu untuk mengatur diri dalam suatu aktivitas dengan mengikut sertakan kemampuan metakognitif, motivasi, dan perilaku aktif. Tahapan regulasi diri Receiving, evaluasi, share, formulasi, implementasi, dan assessment Bentuk regulasi diri Yaitu bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai, ramah, sopan, dan peduli, menyimak dengan baik aspek-aspek regulasi diri ada tiga yaitu Metakognisi motivasi dan perilaku. Dengan faktor yang mempengaruhi regulasi diri adalah faktor individu dan perilaku. Komponen regulasi diri mengatur standar dan tujuan. Observasi diri Evaluasi diri Reaksi diri Refleksi diri Faktor penghambat regulasi diri Terlalu banyak tuntutan yang dihadapi Tugas yang terlalu banyak sehingga dapat menekan diri sendiri Munculnya permasalahan dalam kehidupan Memiliki peran diri yang sangat tinggi yang belum pernah dialami manfaat kemampuan regulasi diri manfaat kemampuan regulasi diri satu meningkatkan toleransi terhadap keadaan sulit dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri perasaan lebih bahagia mampu beradaptasi sehingga menundang dalam prestasi Macam-macam regulasi diri Regulasi perilaku Regulasi emosi Regulasi kognitif Regulasi motivasi Dan regulasi konteks Tujuan regulasi diri Yang pertama Meningkatkan kemampuan individu Kedua Meningkatkan rasa kontrol atas perilaku dan kehidupannya, bisa, bisa bertahan dalam toleransi dan keadaan. Sedangkan fase regulasi diri yang pertama adalah fase pemikiran awal, dua fase aksi, dan ketiga fase refleksi. Fase pemikiran awal. Yaitu, melakukan perencanaan studi melalui penyusunan goal state setting maaf, penyusunan goal setting yang jelas untuk hasil yang akan dicapai Meningkatkan keyakinan bahwa kita akan mampu mengerjakan setiap tugas dengan baik. Yang ketiga, menyusun rencana belajar yang lebih baik. Fase aksi Yaitu, mengatur waktu dengan baik fokus pada capaian yang diinginkan, cara penyelesaian tugas yang tepat, monitoring sejauh mana daya dan upaya yang telah dilakukan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Ketiga fase refleksi. Hal positif apa saja dari usaha yang dilakukan, hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi selama proses pembelajaran sehingga dapat mengatasinya pada proses pembelajaran sebelumnya. Demikian yang bisa sampaikan ini lampiran kerja fase pemikiran awal. Kemudian dilanjut lembar kerja fase akhir yang telah diisi ee eh, isianya Kemudian lembar kerja fase refleksi, lembar kerja refleksi, disertai dokumentasi, yaitu dokumentasi penyusunan rencana kegiatan yang dilakukan oleh guru. Kemudian penyusunan ini dikoordinasikan dengan kepala sekolah dan pengawas untuk dilakukan kegiatannya. Ini adalah fase pemikiran awal, kita selalu pembelajaran kelas, kemudian aksi, dan fase refleksi. Ini hasil, kita tambahkan fase refleksinya sebagai dokumentasi. Jangan lupa kita memberikan umpan balik dengan teman sejawat, Terima kasih demikian aksi nyata yang telah saya sampaikan semoga dapat menjadi kean inspirasi dan motivasi serta sebagai referensi bagi bapak guru Hebat se indonesia terima kasih buat bilai topik wali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.